Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Mercy Andy Welcome to Mercy's English Class Simple Way to Learn English Today's material we will discuss about descriptive text Yaitu adalah teks deskripsi Yang mana tujuannya adalah untuk menggambarkan sesuatu Atau objek tertentu Adapun pengertiannya descriptive text is the kind of the text is kind of text with describe persons, place, animal or thing in details. Maksudnya descriptive text adalah sebuah atau satu buah teks atau sebuah contoh teks atau macam teks yang mana teks disebut adalah untuk mendescribe atau mendeskripsikan atau juga menggambarkan dan menjelaskan tentang seseorang tempat, hewan atau benda secara detail. Adapun generic structure atau struktur pembahasan atau struktur dari teks deskripsi atau descriptive teks, yaitu terdapat ada dua unsurnya yaitu identification dan description. Untuk identification, yaitu introducing an object which will be described such as animal, person, thing, or place. Maksudnya, identification adalah untuk memperkenalkan sebuah objek yang mana akan dideskripsikan atau digambarkan. Seperti hewan, orang, benda, ataupun tempat. Kemudian pada bagian description, yaitu adalah describing the object in details by stating its features, forms, color, characters, or anything related to it. Artinya adalah description di sini sendiri adalah bagian teks deskriptif yang mana menggambarkan sebuah objek secara detail menurut unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti bentuk, warna karakter atau sifat, atau juga apapun yang terkait dengan objek tersebut. Kemudian, lanjut feature atau unsur kebahasaan yang terdapat dalam descriptive text, yaitu yang pertama jelas specific participant, yaitu menspesifikasi objek yang akan didescribe, kemudian menggunakan simbol present tense, dan juga terdapat adjective dan action verb. Sekarang supaya tidak berlama-lama, let's see the following example. My lovely bull. I have a pet. It is a cat. His name is bull. Ambul has orange fur and long tail. He has two cute ears, two big eyes, and cute big nose. I feed bull with special food for a cat. Every day, he always so close to me, he is so close with me. When I go home, he always greeting me in front of the door. He also sleep on my desk when I work with my laptop. Artinya, dengan judul My Lovely Bull atau Bull Kesayanganku, saya punya sebuah peliharaan atau seekor peliharaan, yang mana peliharaan tersebut adalah seekor kucing dan nama dia adalah Ambul. Untuk kalimat pertama, pada paragraf pertama itu merupakan identification, di mana saya memperkenalkan objek di sini, yaitu Si Ambul, kucing saya, sebagai objek yang akan saya deskripsikan. Kemudian, pada bagian description. Lebih spesifik, saya menjelaskan bahwa Ambul has orange fur. Ambul mempunyai bulu yang warnanya orange. Kemudian mempunyai buntut yang panjang. Atau belalai yang panjang. Kemudian, he has two cute ears. Dia memiliki dua telinga yang lucu. Two big eyes. Dua mata yang besar. Dan cute big nose. Dan juga hidung yang pesek. Dan... Saya memberi makan atau memakani kucing saya tersebut dengan makanan spesial untuk kucing setiap harinya. Dan dia sangat dekat dengan saya. Ketika saya pulang ke rumah, dia selalu menunggu saya atau menyambut saya di depan rumah atau di depan pintu. He always sleep on a medex, dia selalu tidur di meja saya atau dekat dengan saya ketika saya bekerja dengan laptop saya. Ini adalah simple example, contoh simple untuk teks deskripsi. Sampai sini mungkin kalian sudah paham. So, for the next step, let's do your task. Silahkan kerjakan tugas yang diberikan kepada kalian. Dan, have enjoy with English. That's our for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment and waiting for the next topic thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh